nah tanpa banyak kata yuk langsung kita simak Mitsubishi T120SS modifikasi simple stiker. Halo sobat Otosan TV. Modif kali ini masih dengan Mitsubishi T120 SS. Anak Rakil simpel sih berbekal pan racing dan full stiker anak rakel khusus untuk interior belum ada modifikasi yang signifikan hanya stirnya diganti steering dan audionya yang sudah sangat istimewa nah, pastikan anda subscribe, like, dan komen ingin modifikasi seperti apa nanti akan saya carikan